Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman di channel Tubas Alhamdulillah ya Kali ini Admin kembali share, kembali update Kepada teman-teman semua Seperti ini Tanaman tomat Admin hari ini Dan Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Mei Tomat ditawar oleh ibu-ibu ya Ibu-ibu katanya minta bagi Dan Kebetulan memang kebun admin ini di depan Masjid Alim. Jadi kebetulan hari ini hari Minggu. Ibu-ibu pas jadwal pengajian. E, tapi nggak apa-apa ya. Kita kasih aja. Ini kita bersyukur saja. Karena di pohon saja sudah bagus ya. Sudah banyak peminatnya. Dan semoga harga tomat semakin merotet. Kali ini admin minta sih 6 ribu ya. Tapi katanya ibu-ibu mintanya 5000 ribu. Dan admin akan berbagi kepada teman-teman semua. Dalam cuplikannya, pemetikan sampai di proses penjualannya, termasuk ditawar oleh ibu-ibu, ya, ibu-ibu Bagus, bagus, Berapa nih Pak harga tomatnya ini sekilo? Enam ribu juga nggak apa-apa sekilonya. Mahal, Kalau di pasar kan delapan ribu. Hah? Enggak emang di pasaran enam ribu. Nanti diambilin. Nanti timbangannya juga di sini biar nanti kita timbang. Nanti dipilihin yang bagus. Terus untuk yang kuning-kuning seperti ini bisa boleh gak nih Bu? Nanti kita ambilin yang itu yang di itu nanti ya. Campur aja lah. Soalnya kan habis dipetik jam. ini kemarin. Pulang uh -uh. waktu. hari Jumat itu diambil oh. ini hari waktu Minggu itu. baru 2 hari selisihnya. Alhamdulillah. Yeah. Jadi ibu-ibu lanjutin pengajian aja nanti saya ambilin nanti. Berapa orang ini yang mau beli? gua ya, banyak, kan. banyak ya, tapi nanti kita mau ambil aja seadanya aja ya Bu ya. ya, ya. more yeah. Yang murah, coba cara murah. masuk, teman teman terpaksa kita ambil ya walaupun dua hari kemarin sudah dipetik hari ini terpaksa dipetik karena ibu-ibu pengen kita hitung ada berapa satu dua tiga 4 lima enam tujuh dapat 7 kilo ya teman-teman alhamdulillah alhamdulillah juga ya teman-teman ada ini dari warung ke Sundari juga mau beli juga Katanya pengen juga dia Dan metik sendiri ya Metik di pohon Alhamdulillah tadi Untuk Kak Sundarinya dapat satu kilo setengah Dan admin juga sempat ngambil lagi Untuk ibu-ibu yang lain yang belum kebagian 3 kilo jadi total 4 kilo setengah Dan 7 kilo jadi totalnya 11 kilo setengah Alhamdulillah teman-teman ya, Oh, ya, ya, Pertama, ya, oh iya lagi nerima tomat nih. Ya ah. Dari, ah. Dah. Dari, dari, dari. jangan aja tomat, tomat, tomat, tomat. Berani Alhamdulillah. barokah. Man, tuh terima kasih banyak ya terima belum ya, terima terima itu kampung supaya ibu. Mau datar, besok oh. ada ya? Oke, Makasih nih, Bu ya. teman-teman, akhirnya panen keempat tanggal 29 Mei. 2022 tercatat 11,5 ya teman-teman untuk populasi 135 pohon kali 5000 ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.